Perlu diketahui bahwa mengerjakan sholat tahajud hukumnya sunah muakat atau sangat dianjurkan. Namun, banyak yang belum mengetahui tata cara mengerjakan sholat tahajud ini. Sholat tahajud atau beberapa orang sering menyebutnya sholat malam adalah sholat sunah yang dikerjakan di malam hari. Sholat sunah malam ini dipercaya sebagai sholat sunah malam yang Paling luar biasa karena amalan ini membuat orang yang melaksanakannya dianggap terpuji oleh Allah SWT, seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Tata cara mengerjakan sholat tahajud tidak terlalu berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya, namun sholat ini dikerjakan setelah tidur. Sholat tahajud bisa dikerjakan kapanpun di malam hari dalam kurun waktu setelah hisya, sampai masuknya waktu subuh. Tetapi ingat syaratnya tadi, dikerjakan setelah tidur. Walaupun begitu ada waktu yang paling dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud, yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir berarti lepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Konon, jika mengerjakan sholat tahajud pada waktu tersebut, dua apapun akan dikabulkan oleh Allah SWT. Insya Allah. Dikutip dari Merdeka.com, Syekh Al-Batini mengatakan bahwa sholat tahajud yang dikerjakan secara berjemaah disebut takib menurut kajian fikih Klasik. Hukum takib seperti sholat tahajud berjemaah adalah makruh. Seperti disampaikan Ibnu Mufli, sholat sunnah itu hendaknya dilakukan berjemaah satu kali saja. Jadi jika sudah mengerjakan tarawih berjemaah, sebaiknya sholat tahajud dikerjakan sendiri saja. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Najim dalam Al-Bahar ar raik Syarkan dan Al-Kasani di Kitab Badai As-Sanai Fitartib As-Syarai. Tata cara mengerjakan sholat tahajud, amalan baik di malam hari. Berikut adalah tata cara mengerjakan sholat tahajud dua rakaat. Sholat sunah ini dikerjakan dua rakaat. Dua rakaat dengan jumlah rakaat tak terbatas. Tetapi, menurut hadith Hari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat tahajud lebih dari 11 atau 13 rakaat, jumlah rakaat dengan witir. Jadi, ada baiknya kita mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW sebelum mengerjakan sholat tahajud. Bacalah niatnya: Usoli sunat tahajud di ini, mustaqbilal kiblati, lillahi ta'ala." Artinya, aku niat sholat sunat tahajud dua rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat sholat tahajud, lakukan sholat dua rakaat dengan dua kali sujud dan satu kali salam. Sebenarnya, tidak ada kewajiban untuk membaca doa tertentu di dalam sholat tahajud. Namun jika mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW, beliau membaca doa berikut. Allahumma Rabana Lakal Hamdu, Antakaimu Samawati Wal Ardi Wamen Fihina. Walakal Hamdu Anta Samawati Wal Ardi Wamen Fihina. Walakal hamdu anta nuru samawati wal artli wa menfihina Walakal hamdu antal hak Wa wadukal hak Wa likauka hak Wa kauluka hak, Wal hak, wa, hak, wa, hak, wa muhammadun sallallahu alaihi wasallamah hak Wa saatu hak Allahumma laka aslam amantu Wa bika aman tu Wa alaika tu, wa ilaika tu, wa, tu, wa ilaika hakam tu Fakfir lima qadamtu, wa ma'ahartu, wa ma'asratu, wa ma'alantu, wa ma'anta 'alamu bihim ini. Antal muqdimu wa antal muahiru. La ilaha ila anta, wa la haula wa la billah. Artinya, ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu. Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, engkau maha benar. Janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar. Firmanmu benar adanya, surga itu nyata. Neraka pun demikian, para nabi itu benar. Demikian pula nabi Muhammad SAW itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah. Hanya kepadamu juga aku beriman. Kepadamu aku pasrah. Hanya kepadaMu aku kembali, karenaMu aku rela bertikai. Hanya padamu dasar putusanku. KarenaNya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kuyatakan, dan dosa lain yang lebih Kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang Maha terdahulu dan Engkau yang Maha terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Berikut adalah tata cara mengerjakan sholat tahajud 11 rakaat. Tata cara mengerjakan sholat tahajud 11 rakaat dikerjakan dua rakaat. dua rakaat, dua rakaat sebanyak empat kali, kemudian ditutup dengan sholat witir sebanyak tiga rakaat. Berikut adalah tata cara mengerjakan sholat tahajud dan sholat witir. Jika kamu sudah selesai menjalankan sholat sunah tahajud dan telah selesai melakukan sholat sunah lainnya, kamu bisa mengerjakan sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunah dengan jumlah rakaat ganjil. Yang dikerjakan untuk menutup ibadah sholat sunnah yang dikerjakan pada hari itu, sholat witir dikerjakan dengan tiga rakaat. Tetapi, jika kondisi fisik tidak memungkinkan, silakan jalankan sholat witir satu rakaat. Berikut ini adalah tata cara mengerjakan sholat tahajud dan sholat witir: niat sholat witir satu rakaat, salam usoli sunatal witri rok atan mustaqbilal kiblati, lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat witir satu rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat witir tiga rakaat satu kali salam. Berikut ini bacaan niat sholat witir dengan tiga rakaat yang diikuti dengan satu kali salam. Usoli Sunatal Witri, salah asar roka'at, Mustaqbilal kiblati. lillahi Ta'ala, artinya saya berniat sholat witir tiga rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itulah tata cara mengerjakan sholat tahajud, amalan yang baik di malam hari. Mari kita mengamalkan amalan ini, sesuai dengan kebiasaan yang sering dilakukan Rasulullah SAW.